Oke okay guys, inilah keadaan untuk memeriahkan hari kemerdekaan di Kecamatan Owo. Dan ini rame sekali, cukup lumayan lah. Karena ini perayaan hari hut yang pertama kali selama ada COVID-19. Jadi ikuti terus video kami. Salam merdeka. 很好